Ketika saya diberikan ijazah Bikir Ismuldad Dan Yalatif Dibaca setiap malam itu Seribu kali Istiqomah Selama dua tahun Tiba-tiba banyak yang suka Terutama wanita-wanita Banyak yang suka Maka hati-hati Jangan sampai tertuju pada cobanya sebenarnya sebuah amalan itu digunakan untuk sebuah ketenangan. Jadi kalau semuanya ini hadiah dari Kalimantan nih dari saudara kita dari Kalimantan. Sebenarnya ketika seperti ini ini bukan bukan bukan kita kebal itu bukan, tetapi ada sebuah amalan dari Asma Al-Khadid Asyadu'alla wa asyadu'anna hadithi wa inna bursi hayun busi nah, ketika kita benar-benar sujud kepada Allah itu nanti dunia dan isinya itu akan sujud kepada kita <tuh> sebenarnya semua ijazah yang saya ijazahkan kepada saudara-saudara kita semuanya yang ada di channel youtube pada buahkan itu sudah ikhlas dan lintah saya sudah ikhlas dengan bintok dan bintok jadi silakan yang mau melakukan perjalanan atau yang mau mengamalkan supaya keputuh supaya bisa hatinya tenang ibadahnya jadi senang orang itu melakukan maksiat karena dia belum bisa merasakan nikmatnya taat paham jengan kenapa seseorang itu melakukan maksiat Sebab orang itu belum bisa merasakan nikmatnya taat. Kalau seseorang sudah bisa merasakan nikmatnya taat, dia nggak akan maksiat. Makanya tirakat yang paling kuat itu cuma satu. Tidak melakukan maksiat itu toh, itu tirakat itu bukan iritan yang lama puasa. Itu nanti. Kamu wiritan terus sholatnya istiqomah. Tapi kamu sama orang tua kamu ngelawat, tidak ada gunanya. In nama Allah, kita akan Subhana la di bia di malaku Dari mana, atau hiram? Ambilkan keris saya di Jakarta-nya mana? Taman Sari, tiket Senen. Namanya Kang siapa? Takiman namanya siapa kang? Muhammad Takiman. Muhammad iman. kang Muhammad Takiman. Rumahnya di mana? Tempat tinggalnya dimana? di mana? Tempat tinggalnya di Jakarta. Jakarta mana? Barat. Jakarta Barat. Jakarta Baratnya di Taman Sari. Taman Sari. Tujuannya panjenengan hmm. untuk datang ke sini itu adalah satu silaturahmi. Yang pertama silaturahmi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Doa, pituah saling mendoakan mawan sebab <tuh> kita ini semuanya sama yang namanya kaulo kita ini kan cuma kaulo ya kita ini cuma kaulo kaulo itu hanya ya namanya kaulo ya tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan oleh pangerannya atau Tuhannya namanya kaullah itu kan ngabdi ya ngabdi, mengabdi namanya hamba itu ya hanya tinggal menjalankan alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba itu hanya bisa berdoa hamba itu hanya sekedar berdoa tetapi doa itu sendiri adalah kekuatan terbesar kita. Dan jangan meremehkan doa lo ya. Jangan meremehkan doa. Beliau datang ke sini ikut program kemelengan Al Hikmah dan ini akan kita lakukan proses kemelengan. Nanti kalau beliau memang bersedia, yang pertama kita bukakan dulu tujuh latifah siri di dalam tubuh beliau. Atau kita buka dulu Ketujuh cakranya Cakra Tujuh cakra yang ada di dalam diri panjenengan Setelah pembukaan cakra Nanti setelah itu gerak rasa Nanti setelah itu gerak hadiran Terus yang ketiga mulai naik nanti Dari rasa ke cakra asna Terawangan terus Nanti setelah terawangan Terus belajar untuk Raga sukma dan nanti setelah praktek keragasa sukma terus praktek penarikan pusaka. Sebenarnya kalau ikut kemelengan paling tidak di sini tujuh hari ikut tujuh hari ikut pegang kemelengan nanti setelah bukaan cakra lalu nanti praktek gerak rasa praktek silat koib silat koib itu belajar sila tanpa belajar, jadi seperti ketika kita minta juru Syaitina Ali, itu nanti akan hadir sendiri gitu. dari rasa ini bukan dari khodam sebenarnya tetapi bisa dikatakan nur ilahi nur ilahiyah karena ketika kita membaca asma-asma Allah lalu kita merasakan nikmatnya itu nanti akan ada gerakan yang akan dituntun oleh bacaan jadi sama seperti ketika kita sholat nanti bukan kita yang menggerakkan tubuh kita tetapi bacaan itulah nanti yang akan menuntun pergerakan kita gitu dan juga di setiap asma-asma Allah itu ada khodamul ayatnya ada penjaganya gitu. setiap huruf-huruf asma Allah itu ada khodamul ayatnya oleh sebab itu prakteknya nanti setelah gemblengan sampai nanti setelah minum kapsulnya jadi nanti penyelarasannya yang pertama minum kapsulnya ini dulu setelah minum kapsul nanti langsung praktek membuka 7 cakra setelah itu langsung praktek untuk gerak rasa terus setelah itu langsung praktek untuk gerak hadiran setelah itu langsung praktek untuk terawangan setelah itu langsung praktek untuk raga sukma dan setelah itu nanti besok malam insya allah praktek untuk menarik usaka gitu Nah, tujuan panjaringan ikut kegembelakan itu tujuan utamanya apa? <tuh> tentu, biar tambah. Iya. Insya Allah, yang penting niatkan untuk mencari Rita Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tubuh kita ini penuh dengan rongga-rongga kalau tidak kita isi dengan dikir Allah, nanti diisi oleh bangsa jin makanya tubuh kita itu selalu diisi dengan dikir Allah, karena dikir itu adalah makanan batin dikir itu adalah makanan batin, dikir Allah kalau orang Jawa bilang itu uripe rogo, mego, mergo sego, nasi Hidupnya raga itu karena nasi, hidupnya nyawa itu karena doa. Nah, berdikir sendiri ketika belajar ilmu hikmah itu sebenarnya bukan untuk mencari kesaktian, bukan orang mencari ilmu, ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Orang mengamalkan ilmu hikmah itu artinya adalah pilih hikmah, yaitu mengerti tentang kebaikan bahwa semua apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita supaya apa supaya hati kita itu tenang tenang nggak gupuan nggak marahan gitu nggak gampang gupuh lah jadi intinya orang belajar ilmu hikmah itu ya supaya hatinya itu tenang itu itu yang menjadi tujuan utama jadi kalau ada orang yang bilang belajar ilmu hikmah itu untuk kesaktian itu Kalah kaprah karena belajar ilmu hikmah itu untuk ketenangan supaya hati hatinya itu tenang nah masalahnya ketika belajar ilmu hikmah itu itu seperti ketika kita memberikan makanan dohiriyah jadi nggak bisa hanya sekali langsung banyak terus sudah itu ndak ya sama kayak kita memberikan makanan dohir kita walaupun sedikit tetapi harus istiqomah harus istiqomah terus menerus Nah, istiqomah itu lebih baik daripada karomah ke jadi ketika di kiri itu harus istiqomah terus menerus bagaimana supaya istiqomah yang pertama ya harus dipaksa yang pertama harus dipaksa nanti lama-lama biasa dan akhirnya dan akhirnya menjadi suka Yang pertama ya harus dipaksa dulu Dipaksa dulu Supaya suka Supaya suka Itu harus dipaksa Dan nanti Ketika menjaringan Mengamalkan sebuah amalan Amalan itu apa sih Amalan itu adalah Sebuah perjalanan Amalan itu adalah Sebuah perjalanan yang paling penting ketika berjalan itu harus tahu tujuannya terus yang kedua harus benar-benar niat dan tekadnya Terus benar-benar niat dan tekadnya apa niat dan tekadnya niat dan tekadnya ialah untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap orang mengamalkan sebuah amalan itu nanti pasti akan ada cobaannya setiap seseorang yang melakukan amalan nanti pasti akan ada cobaannya akan dicoba dengan suatu kenikmatan contoh, nanti panjenengan mengamalkan asma ya latif tiba-tiba banyak yang suka wanita itu. kalau sampean nanti sampai tergoda terus tujuannya yang awalnya mengamalkan amalan itu untuk mencari Allah terus ketika mengamalkan sebuah amalan tiba-tiba banyak yang suka akhirnya saya berhenti tujuannya was, malih hanya untuk wanita ini bahaya ini berbahaya ini berbahaya karena saya mengatakan dari apa yang sudah saya alami ketika saya diberikan ijazah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 kalau ada yang suka ya sudah tidak apa-apa aja. Suka, yang suka ya sudah biarkan aja tidak apa-apa tapi yang penting kita tidak berubah tujuan tujuannya yang awalnya untuk benar-benar mencari Allah jangan sampai ketika banyak yang suka terus akhirnya tujuannya untuk wanita <tuh> yang kedua akan ada cobaannya dari harta Ketika dengan mengamalkan sebuah amalan, lalu tiba-tiba ada yang datang, minta didoakan, ngasih uang. Mereka ngasih uang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mereka ngasih uang. Apalagi kalau zaman punya santri, banyak amin, punya insyaallah, punya bisa ingin bikin pondok, nggak apa-apa. Ada yang ngasih uang atau mungkin mahar. Kafaroh, nggak apa-apa kalau ada yang ngasih uang. Tapi yang paling penting jangan sampai tujuannya sampai hanya uang. Dapat uang nggak apa-apa, dapat uang nggak apa-apa, dapat uang nggak apa-apa. Kalau dapat uang itu nggak apa-apa dapat uang tidak apa-apa yang penting tujuannya nggak di uang tersebut yang penting tujuannya tidak di uang tersebut makanya ijazahnya dari Mbah Maymun itu santri itu yang pertama harus punya pekerjaan karena ngulang ngaji ngulang madarasa punya pondok pesantren punya sebuah majelis itu bukan pengab, bukan pekerjaan bukan. Kalau ada yang bilang itu pekerjaan goblok. Bukan. Itu pilih hikmah, pengabdian. Pengabdian. Ini bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu Dek, pasar Dek ladang, Dek kebun. Itu pekerjaan. Tapi kalau guru ngaji, guru sekolah, madrasah itu bukan pekerjaan. Itu adalah pengabdian. Itu. Jadi saya harap anjenengan ketika melakukan suatu bil hikmah pengabdian kepada masyarakat harus tetap tujuan awalnya tujuan awalnya ialah untuk mencari rita Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ya, walaupun nanti di jalan pasti akan banyak ujian, akan banyak, akan banyak cobaan akan banyak cobaan gak seperti halnya sampai sekarang ini ya dari Jakarta sampai yang datang dari Jakarta ke sini melakukan sebuah perjalanan, pasti di jalan kan banyak cobaannya tah. Nah, di jalan ngelihat orang-orang cantik. Tapi karena sampean itu tujuannya ke sini ke Blitar ini. Ya akhirnya sampean tetap niat sampai di sini, itu. Dan mungkin di jalan sampean di dari Jakarta ke sini lewat Jogja atau lewat Semarang ngelihat pemandangan yang indah-indah, bangunan yang sangat mewah ya mungkin di dalam hati ada kerentak untuk berhenti ya mungkin ada kerentak untuk berhenti tetapi karena panjenengan itu tujuan di hatinya itu pengen keblitar yuk akhirnya yuk tetap lakukan perjalanan gitu itu baru diuji dengan dua hal orang belajar ilmu hikmah itu itu baru diuji dengan dua hal yaitu dengan wanita dan harta jangan heran nanti kalau ini saya berbicara seperti apa yang sudah saya rasakan ya demi Allah saya berbicara dari apa yang sudah saya rasakan yang pertama akan dikejar-kejar wanita oh, oh tenan terus yang kedua akan dikejar-kejar harta tapi yang paling penting tujuannya makanya ijazah dari Mbah Maimun kepada saya dulu beliau menyampaikan santri itu harus punya pekerjaan. Bukan pengabdian. Kalau ngulang ngaji doain orang itu pengabdian, bukan pekerjaan. <tuh> yang kedua, <tuh> harus punya istri. Harus punya istri. Karena apa, nanti kalau banyak yang suka wanita kan bahaya juga kalau semuanya kita nggak punya istri. Kita kan punya nafsu, seperti itu. Itu baru diuji dengan kesenangan Ada kalanya juga ketika kita berjalan Amalan itu kan perjalanan ya Ketika kita berjalan Bisa jadi nanti di jalan itu juga diuji dengan kesusahan Jadi ada yang diuji dengan kesenangan Ada juga yang diuji dengan susahan Saya sama-sama mendapatkan ijazah dari Abhayai saya dari apa Hamid. Sama-sama saya itu dikasih ijazah itu tiga orang. Sama-sama dikasih ijazah ya Latif, Asma ya Latif. Tetapi ada salah satu teman saya sampai saat ini, sampai saat ini. Beliau itu sama sekali tidak merasakan kegoipan Sampai beliau itu bingung gimana caranya supaya kefutuh supaya kebuka itu beliau sampai bingung. Padahal amalannya sama. Tapi sama sekali enggak merasakan tentang kegoiban Tetapi yang ber, yang yang saya herankan itu beliau walaupun dalam segi ilmu batinnya, ilmu gaibnya itu tidak begitu menguasai, tapi beliau itu sekarang jadi pejabat. Jadi ada hikmah-hikmahnya yang lain. Ada hikmah-hikmahnya yang lain. Yang paling penting begini. Ketika kita belajar ilmu hikmah, ketika kita itu diberikan sebuah amalan oleh guru kita, oleh kiai kita. Amalan itu kan adalah sebuah perjalanan. Maka yang paling penting ketika berjalan, harus benar-benar pada niat utamanya yaitu untuk mencari tidak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ini, Kang. Kalau sampai kita melakukan sebuah amalan lalu niat kita berubah karena disukai banyak wanita, jadi banyak harta, akhirnya kita berhenti di situ, ya nggak sampai pada tujuan itu. <tuh> ya contoh ini nanti panjenengan ikut gemblengan. Terus setelah itu saya kasih amalan Solawat nurida dan ismudat Ada Ya Latif Nah ketika panjenengan mengamalkan amalan ini Terus tiba-tiba lagi wirid Ada batu yang datang Ada klunting, ada cincin yang datang Ada keris yang datang Terus tiba-tiba ketika jendingan senang melakukan wirid ini tiba-tiba ada orang datang minta didoakan akhirnya banyak pasiennya banyak yang ngasih uang kalau tujuannya berhenti pada hal ini akhirnya yang didapatkan ya cuma ini paham jendingan? jadi kalau sama nanti mengamalkan amalan ini terus mendapatkan keris terus tujuannya malih cari keris ya gitu. nanti yang didapatnya cuma keris tak. jadi kalau semuanya pohon sebuah pohon atau kayu batang-batangnya itu banyak ada ya, kerisnya ada batunya, ada kesaktiannya ada kejadukannya ada rezekinya ada banyak disukai wanita tapi yang paling penting adalah pohonnya. Pohonnya itu apa? Pohonnya itu adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sakti, ya mau sakti, sakti tok. Masalah dapat ridha Allah apa enggak, enggak tahu. Nanti kalau ketujuhnya hanya pada harta, ya mau dapat harta-harta itu tok. Makanya saya anggap apa yang terjadi dengan saya, ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Saya dulu pernah punya teman, beliau sama dari alumni yang sama dengan saya dari pondok yang sama. Saya lihat ketika beliau melakukan istiqomah mengamalkan amalan ini, itu pasiennya banyak, wah hartanya berlimpah ruah. Terus satu bulan kemudian saya ke sana, itu Pasiannya itu buahnya tapi beliau itu malah dek makam. Terus pulang dari makam itu nyangkol. Akhirnya saya tanya sama beliau, kang jenengan itu banyak orang yang nyari, kenapa kok malah sampai tinggalkan dek ladang kayak gitu? Terus beliau menjawab ke saya ya, saya itu takut kalau nanti berhenti dek situ. Saya senang dipuji sama orang saya itu seneng dengan harta, terus nanti saya takut saya itu berjalan cuma sampai di situ akhirnya ya saya lebih senang yang seperti ini begitu jadi ya, orang datang itu ya diterima hanya beberapa waktu saja itu satu jam, dua jam saya ini beli gunakan untuk bekerja dan beli itu yang saya sangat suka sampai sekarang itu kalau ada orang yang datang itu belia itu langsung ngepel tempat duduknya tamu-tamu yang datang. Begitu karena apa? Karena beliau itu jangan sampai merasa dirinya dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga merasa dirinya itu sangat berharga. Gitu. Itu untuk menghilangkan rasa ujubnya, gitu loh, untuk menghilangkan rasa riaknya sombongnya. Oh, gitu. Itu yang beliau lakukan seperti itu. Nah, panjenengan sekarang. Saya kasih amalan, nanti penyelarasan yang pertama dengan kapsul, setelah diselaraskan nanti membangkitkan tujuh latifasiri yang ada di dalam diri panjenengan, dikir, pusatkan pada jantung sebelah kiri, dikir Allah Allah Allah untuk membersihkan hambatan hambatannya. Dimasuk Allah, dikir Allah, tahan nafas, baca sahaja sholawat. Nanti salamun, kalau merohib-rohib, pemerintah Julema, Yuhal Mujarimun, terus setelah itu dikir Allah. Allah keluar masuk nafas Allah, dan nanti akan terdengar suara detak jantung. Detak jantung itu diimbangi dengan jikir Allah. Allah, oke, okay. <coughs> siap ya? nggak boleh baca ya, ya. kalau di, di, di apa namanya di apa di tiktok itu ya takut temen pedih hmm? gak <laughs> boleh ya di tiktok ya love ini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 wa wa lah ketika kita benar-benar sujud kepada Allah itu nanti dunia dan isinya itu akan sujud kepada kita jadi ini tentang ilmu kaji diri ketika semua makhluk yang di surga menyembah kepada Nabi Adam bukan kok menyembah Nabi Adam, bukan tetapi mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah jadi kholifah Khalifah fi pemimpin cuman kita itu benar-benar jadi manusia yang sejati apa bukan itu atau jangan-jangan kita itu masih badannya manusia, tapi pikirannya, hatinya, kelakuannya kayak hewan apakah kita itu benar-benar menjadi manusia yang sejati, ketika kita benar-benar sholatnya benar-benar sholatnya benar, pikiran kita itu benar-benar mampu mengalahkan hawa nafsu, maka dari situlah dunia dan seisinya, itu akan tunduk kepada kita paham ya? jadi memang nggak berani loh ya jadi uh, seperti ini suaranya seru-ing, seru-ing, seru-ing, seru suaranya seru seruwing, seruwing, seruwing mau coba? <tuh> <tuh> kau pedih kenapa pedih? <tuh> <tuh> <tuh> bukan untuk kesombongan, bukan hanya untuk menambah keimanan hanya untuk menambah keimanan. Kalau bekasnya nanti ya merah-merah begini, karena memang nggak kepah merah-merah itu masih ada bekas merah-merah. Ada bekas merah-merahnya gitu. Yuk, sekarang copot bajunya ini aja yang itunya ya. Yeah. Ini saudara kita ya, beliau dari mana kang? Jakarta Barat. Datangnya kapan? tadi pagi ya, setengah datangnya tadi pagi setengah enam iya, tahu. kenapa kok geruget pengen ngambil gembelingan itu kenapa kok puingin gitu Sebenarnya kan awalnya kan saya udah ngomong sama Cakani mm -mm. Kani minta izin ritenya untuk ngamalin youtube ngamalin mm, amalan yang ada di youtube mm, yang punya apa, kata mm -mm. apa Iya diizinin diridhoin, cuman kalau apa namanya kayaknya kurang seru gitu. <tuh> Sebenarnya semua ijazah yang saya ijazahkan kepada saudara-saudara kita semuanya yang ada di channel YouTube adepokan itu sudah ikhlas dan ridho. Sudah saya sudah ikhlas dengan ridho dan ridho. Jadi silahkan yang mau melakukan perjalanan atau yang mau mengamalkan supaya kefutuh, supaya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 tidak melakukan maksiat itu tak. itu dirakat itu bukan wiritan yang lama, puasa itu nanti kamu wiritan terus sholatnya istiqomah tapi kamu sama orang tua kamu ngelawan nggak ada gunanya yang penting diamalkan sholawatnya yang penting diamalkan sholawatnya sudah banyak ratusan orang yang memberikan testimoni tes keberhasilan dan juga kenikmatan dan kebahagiaan setelah mengamalkan sholawat dan saya sendiri merasakan nikmatnya sholawat itu luar biasa tidak bisa saya ucapkan pakai kata-kata gitu. karena ketika saya mengamalkan sholawat itu kayak apapun yang saya inginkan itu mudah banget saya dapatkan ini tidak nggak bisa dilagikan, usaha ya Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah e, ayam mudah dikabulkan gitu dengan sholawat itu. Oke, okay, panjenengan, tadi namanya siapa? Nama ibu kandungnya? Oh, ibu Suni ah. Oh, siap Oh, oh, oh, oh. Kenapa enggak minta gembelengan sama Jaka aja? Tadinya saya mau ngambil paket Guys. Heeh. Kita terjatuh aja sambil main. Jadi iya. enggak terpuas gitu. <tuk> <tuk> Ngulur. <dan, tuk> ya. ya. saya Banyak zat. Belengsap di sini sampai ada debu. Ya. Siap. Ini beliau ngambil program gembelengan Ilmu Hikmah jadi banjirkan semua yang ada di Jakarta yang mau nyambung sanat atau mungkin minta amalan atau minta doa bisa datang ke rumah beliau siap siap Insya Allah. iya yeah. yang penting niatnya baik itu aja sudah, yang penting niatnya baik ini saya selaraskan dulu dengan kapsulnya nanti setelah saya selaraskan terus dibuka cakranya terus setelah itu nanti gerak rasanya diikuti aja terus nanti silat hadiran terus setelah itu nanti terawangan terus diraga sukma terus tarik pusaka terus atraksi juga untuk mediatornya ada? nanti ya semuanya ya